AI Ataupun Artificial Intelligence Jadi di video ini Aku akan membahas Berapa Artificial Intelligence Ataupun Dinsengar sebagai AI Jadi AI tersebut Itu Sekarang itu lagi viral-viralnya Ya Aku suka lihat di Instagram Real Stories Dan Youtube Shorts Ataupun TikTok gitu Suka banyak gitu Ada yang kayak captionnya tuh 5 website Ataupun 5 AI Yang bisa kalian pakai guys. Disitu Eh suara pakai podcast.adobe enhance Jadi uh, dari Adobe ini dia membuat sebuah AI untuk memperhalus suara dan juga menghilangkan noise-noise yang ada gitu Ya barangkali kalian seorang youtuber gitu guys Lalu tiba-tiba tetangga kalian tiba-tiba menyalain mesin potong rumput ataupun apapun itu yang berisik, Atau misalkan tiba-tiba ada yang geber-geber motor di rumah kalian kan kesel gitu ya Oke jadi ya langsung aja tambah aja, bahasa basi gitu guys ya langsung aja kita akan to the video oke okay, let's go Oke okay, guys jadi sini aku udah ada di tampilan PC langsung aja kita akan membuka google chrome dan langsung aja kita akan ke AI yang pertama yaitu picture.ai dan di picture.ai ini dia bisa membuat sebuah uh, apa ya namanya? sebuah naskah ataupun sebuah tulisan menjadi sebuah video nah sini gua akan mencontohkan ya guys ya ini pertanyaan pertama itu kalian pasti harus login dulu ya guys ya login pakai akun Gmail karena saya aja pakai akun Gmail guys yang gampang-gampang aja guys oke okay. Kalau kalian mau pakai akun lain terserah guys ya. Ini langsung aja. Kita di sini disuruh untuk script the video Start typing or copy paste your script. Oke. Okay. Nah, asalnya kita kan copy paste nah. Di sini mungkin kita akan cari ya guys. Mungkin artikel sebuah artikel atau apapun itu. Kita mungkin kita carinya ini ya guys. Pengertian. Pengertian apa ya? Pengertian komputer, misalkan ya, terus atau misalkan ini kita, kita kita cari apa itu 5G. Nah, kita copy yang ini coba ya. Kita scroll C, lalu kita copy ke paste sini. Nah, enter yang video name. Video dan FG, eh, lah. Soalnya, kalau di situ langsung aja kita akan proses ya, guys. Ya, kita akan langsung aja proses atau yang selain beli, kita cari yang bagus guys. Misalkan, nih, open uh, ini nih apa? Misalkan, kita akan pakai yang, yang unsurnya ke apa, sinyal-sinyal gitu, guys. nah ini nih kotakan nah, langsung aja kita akan misalkan pilih nih resolusinya misalkan 16-9 guys lalu kita akan continue nanti akan dibikin sama AI aja guys akan diproses oleh AI nya guys jadi kita tinggal tunggu aja guys nah ini udah udah selesai guys langsung aja kita akan preview nah kita review aja guys, gue gak mau ngedownload guys, kita preview aja nih oke okay guys, agak ada dikit lama ya guys wih, nah jadi bagi anda-anda anda yang misalkan nih disuruh misalkan disuruh bikin tugas video iya, tinggal kayak gini aja guys tuh ya walaupun ini di sini ada sedikit bug ya guys tuh 5G merupakan generasi kelima dari jaringan seluler. Roti, gimana guys? Ini keren banget. tuh lihat guys. <laughs> Jadi dia itu bisa menyesuaikan ya guys setiap text itu di sin bagian mana. Jadi kayaknya AI ini tuh dia pokoknya kita tinggal dulu atau pemisahkan, nih. Kau dapat untuk membuat presentasi tentang 5G atau ap apapun itu tinggal kita pakaiin aja guys mantap guys next yang kedua ada OpenAI Chat GPT ini Chat GPT jadi di sini tuh Chat GPT itu dia lebih kayak ke mirip-mirip seperti uh, search engine ya tapi dia bentuknya itu seperti chat jadi kita lagi chat sama AI gitu nah itu kayak gini guys misalkan nih kita nyari misalkan ya materi dasar kod dasar coding misalkan nih kita send, nah, nanti hanya ini akan ngetik guys. Dan kalau kata gue ya kalau misalkan kita mau research research nih kita mau research research ya kayak misalkan nih kita nyari materi materi kayak misalkan materi apa itu teknologi ataupun apapun itu ya. Kalau kataku lebih enak di sini, guys. Tuh, algoritma personal di sini tuh udah, udah kita tuh kayak udah dicariin satu website yang bener-bener pasti ini tuh, dan proses nih. Misalkan nih, kita cari apa itu bioteknologi nah, kita ketik nih tuh typing dia guys. Jadi, kalau misalkan nanti kita disuruh bikin sebuah artikel tentang bioteknologi atau apa kita tinggal kopi aja di sini guys jadi nggak ada tuh yang judulnya kalau misalkan nih ada typo misalkan website nya ke apa tuh ke kopi ataupun apa itu biasanya sih kayak gitu guys karena kemarin tuh saya tuh pernah guys ya bikin sebuah presentasi tentang sejarah lalu si apa watermark watermark websitenya tuh ke kopi guys jadi makanya agak diketawain Misalkan kalau misalkan nih ya, kalian lagi gabut juga ya guys, kita juga bisa ajak ngobrol nih. Kalau misalkan nih, uh, I, I I I'm so bored. Misalkan ini, kita lagi, tuh. Jadi ini mirip-mirip kayak Google Assistant guys, tapi ya, ya, dia aja gimana ya mirip, mirip kayak Google Assistant tapi dia tuh uh, lebih pintar mungkin. Karena kalau Google Assistant dia kan cuma nyertain kayak misalkan di website ataupun apapun itu ya. Kalau di Open Jet GPT ini dia udah langsung ini -in strukturnya algoritma dari algoritma variabel dan tipe atas struktur kontrol dan lain-lain guys. Oke guys, mantap nih. Next ada podcast Adobe Nah ini adalah software ataupun AI yang wa pakai untuk merekam video. Kalau misalkan nih ya kalian adalah seorang youtuber, ya misalkan nih konten creator lah, yang youtuber konten creator. Lalu kalian itu misalkan hidup di misalkan nih ya hidup di sebuah kampung, atau misalkan di jalan gitu ya rumah kalian tuh pinggir jalan. Nah AI ini mungkin cocok untuk kalian-kalian yang hanya di pinggir jalan. Loh, bahkan ada busa. Ini untuk YouTuber pemula yang nggak punya modal. Mic-nya juga cuma mic HP ataupun mic hands free yang gratis-gratis itu. Nah, pakai ini, guys. Ini saran gue, guys. Ini rasanya tuh kayak kalian lagi record di sebuah studio, guys. Ini ada sampel tempeternya. And it's pretty in here too. Not the best place to audio. Yet with enhanced speech, all the background noise and echo is gone. As if I jadi sampel audionya itu dia, dia, kalau misalkan ya, kalau nih, jadi pastor itu dia ngomongnya, kalau misalkan itu dia lagi dia ke jendela dan terdengar orang banyak sekali mengisinya, seorang atau tukar atau apa, setelah di enhance, I'm jadi dia kayak ini. Nah, gimana keren gak, guys? Oke okay, di sini aku ada sampel sebuah prolog yang tadi ya guys, karena so, tadi udah nih ini udah di enhance guys, jadi soalnya enhance-nya tuh agak sedikit lama jadi nah, langsungnya kita ke downloads. tadi itu gua ada enhance-nya hmm. sudah di. ini yang tadi audio yang sebelum di enhance. ada suara nafas kalau nggak salah sih. coba kita buka aja. AI ataupun artificial intelligence jadi di video ini aku akan membuat ataupun tuh sebenarnya ada di, suara ini ya apa apa tiupan angin dari nafas ya dan ini yang udah di enhance AI ataupun artificial intelligence lalu tiba-tiba tetangga kalian tiba-tiba menyalain mesin ini tuh AI yang dibikin oleh Adobe guys dan ini gratis ini ya kayak toolsnya Adobe gitu dan ini gratis guys dan pokoknya mantap lah ini oke langsung aja kita akan ke AI yang terakhir nah AI yang terakhir ini tuh sebenarnya lebih kayak ke website ya tapi ini hampir 11-12 atau mirip-mirip kayak picture AI tapi yang bedanya tuh disini tuh ya kita pakai bisa pakai gambar guys jadi maksudnya kita bikin gambar sendiri lalu ya bisa jadiin bahkan mungkin bisa lebih bagus daripada powerpoint guys tujuannya itu untuk bikin presentasi guys tapi uh, gue juga belum tahu sih guys bentuknya powerpoint ataupun apa karena ini pertama kalinya saya juga mencoba image ini guys oke langsung aja kita akan login bentar kita kita ini kita cari guys kalau misalkan pakai gambang kayaknya bisa nggak guys coba saya oh nggak bisa berarti harus bentuknya harus PPT guys bentuknya harus PPT ini Enak ya, kalau gitu kita coba door of Minecraft apa nih isinya coba store. ini tuh gua nggak tahu ya gua nggak uh, tahu ini nggak tahu ini memang templatenya eh sorry nggak tahu ini proyek Naskah nggak tahu apa nih soalnya tahu Tahu saya tuh Indie-nya tuh pakai ini guys, pakai award kita. Gitu. Coba kita lihat ya. Waduh, waduh, jangan, jangan. Ini spoiler, ini spoiler. Ya tapi intinya gitulah. Cuman kita review dulu. Nah jadi ada animasi, animasi kayak begitunya guys. Ya keren lah, segitu mah, mantap. Yang ada welcome aboard to mc apa nih waw ini ada musiknya guys bisa tambah musik udah kayak video editor tapi ini tuh bisa buat PPT guys jadi buat presentasi-presentasi keren sih ini jadi buat kalian yang misalkan ini bikin PPT. Insecure itu guys, gak bisa bikin PPT pakai ini aja guys, ini udah kayak pake 10 web Capcat jedak jeduk guys Tapi ini bentuknya bukan jedak jeduk, ini bentuknya PPT guys nah, Jadi mungkin segitu aja video kali ini Semua video ini sangat bermanfaat guys Karena ini tuh Video Ya gue gak tau guys Gue cuma kepikiran untuk memperkenalkan beberapa AI yang keren-keren Seperti ini guys, jadi So jadi see you in next video jadi ya itu aja dari saya dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan jangan lupa untuk like jangan lupa mulu guys siapa tahu kalian lupa oke okay. so jadi stay safe healthy at home and see you next in the video so goodbye.